Oke okay guys Cara narik gaji di snack video ya Oke okay, kita akan tarik dulu ya Kita narik gaji Rp50.000 ya Guys Oke okay, kita akan Komprim ya Saya menggunakan OPPO dan bisa juga menekan dana GoPay ShopeePay ya Tetapi saya lebih menyukai Oppo ya Karena bagus lah gitu pokoknya Oke saya komprim Maka uang akan Masuk itu Nah langsung ya Langsung instan masuknya ya Kita oke kan Nah situ poin saya berkurang ya Atau case nya Sisa 113.000 ya Kita akan cek dulu ya, ya, ya kenapa Lah Kok dikurangin ya guys Sisa 48.500 loh. Wah, wah wah wah wah. Gimana sih ini? Be top up 50.000 loh dari Snack Video. Aduh aduh. Ya udahlah apa apa? guys, terima kasih ya jangan lupa subscribe komen dan share ya jika kawan-kawan merasa bingung untuk menarik uang di video silahkan nonton cara ini ya supaya bisa teratasi see you